Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Tukang Minggu Asu. Ki mari mangan, toko, pemain baik, mari ngono terus, yata, bentuk ini maaku-maku, mari mangan, kayak olahraga, Ben udah nggak dateng, oke, <laughs> gak ada aneh, lagi pengin, bisa jangan kesorot biasanya angon nih ko tham ti waktu hongkong dan sekitarnya nya ko eh eh ayo sang le kene musim dingin dinginnya tenang tapi Kau mah Omai kita go Omai mai eh omai anu ding Omai siapa? Omai bo au mai git au kerja Ini kawasan New Territories, anak melakukan terbuang. Saya ngalor itu ketok lemu Apa mangane ketingno peng pateng 5 pada dekat lemu ya sih. ora ke kanca ne sekitar jam jam soong o jam sepuluh ak ke ram jenggang jenggang jenggang jenggang engkak cara menungso saling sapa ling engkak jorok jorok jorok jorok jorok jorok jorok sini kegiatan banter banteran jenggone banter-banteran paduan suara Ini bisa ngukresek mungkin mari bo, terus di cara ngeukresek ini ki, oleh bo sembaran tempat dia oleh sembarang tempat bo tapi kan kutudiano di apa monokasi Indonesia ini di dijukuin enggak mono oleh anuan oleh apa monok senen disenani apa main ngono ku lho. Datine godhone lek mari beol, apa disiram. Tak boleh sembarang tempat. Eh, oleh sembarang tempat tapi enggak boleh enggak dibuang di sembarang tempat. Ya sekian tim Unggah Omas.